Wah teman-teman Di sini ada si Upin dan kawan-kawan Loh, kepala mereka di mana? Kok tidak ada kepala? Oh, no. Kepala Upin dan kawan-kawan, di mana kamu? I -I -I. Huh? Wah teman-teman, kepala si Upin dan kawan-kawan sudah ketemu. Bagus sekali teman-teman Coba sekarang kita pasang kepala siupin, si Upin, si Susanti, dan Janjit Gimana ya cara pasang kepalanya teman-teman Yuk kita mikir bareng-bareng gimana cara pasangnya Wah aku punya ide Coba kita hilangkan kepala si Upin dulu Upin sudah terpasang, teman-teman. Coba sekarang kita pasang kepala si Mail. Wow, Wow teman kepala si Mail sudah terpasang. Coba sekarang kita pasang kepala si Susanti. Wah teman, teman, kepala si Susanti sudah terpasang teman-teman. Sekarang coba kita pasang kepala si Jarcik. Wow. Wow. Wah teman-teman, kepala si Upin, Mael, Susanti dan Jarcik sudah terpasang. Pamit dulu ya. Dadah.